Halo teman-teman, seperti biasa kita welcome back kemarin di channel Tonton aja bersama saya, Samudi Repsol Bas Ahmad Samudi Repsol Bas Ahmad Saya mau melanjutkan kembali yaitu benteng besi Misi benteng besi di turnamen FIFA World Cup Qatar 2022 Saya menggunakan Brazil ya teman-teman Kali ini saya masuk dalam apa ini? Perempat final apa semifinal atau apa ini? Oke, saya brazil melawan England Kita klik mainkan Wow, oh, man Saya <laughs> masuk dalam final ya, bro Oke okay. Final, mudah-mudahan saya menang Jangan sampai kalah terus, kalah terus bosen, Kalah terus, bosen. Oke, okay. oke, okay. thank you Oke, okay. 4-3-3 menyerang Saya melawan England Bismillahirrahmanirrahim Wah, wow, bro! Jangan kalah, bro! Oke, okay. oke, okay, bro! Pelan, bro! Jangan ke sana-sana! Pinar, ap, ap, api narap ah apa itu pokoknya itu oke okay, thank you di menit ke-8 shipment ini penyakit pan kalau direkam layar begini mana tangan saya licin lagi bro dari tadi saya main lancar giliran rekam layar begini Sorry, sorry. Loh, loh, kok oh, baru pelanggaran? Wah, ini ngeri. Ini ngeri nih. Ini ngeri. Ini ngeri. untung untung Selamat congratulation. Oke, okay, bawa. Ambil, bola ambil. Sep. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Balik, oke okay. Oke okay. Maslin lah, telek lah Gue pengen angkat tropi nih Telek lo semua Oke okay. Oke okay. Oke okay. Wah, wow, salah aneh rice Marquinos pepet terus Bang jangan kasih kendor Bang Bang Bang Bang Bang tuh jendela Wow -wo. Bang Bang tuh jendela Wow -wo. Bang Bang tuh jendela, jendela. Oke okay. come on lebih Hai come on, bro masuk lagi bro rapet banget rasanya dia tuh, kuenya saya gak? Gol, GOAL! goal. woooooooooo man, hahaha <laughs> nemar, thank you Neymar, walaupun ini nge-lag, tapi ya, oke okay lah thank you, thank you, thank you, thank you 2-0 oke, okay, setengah main ini bertahanin di babak kedua saya mau bertahan tapi enggak klik saya pertahan. Enggak saya klik pertahan. Weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh. Ini sendiri ini. Weh, weh, weh, weh. Jago juga. Oke, okay, come on, baby. Jesus. Oke. Okay. Jangan dukungan dulu. Opset ntar. Oke. Okay. Oke. Okay. Gol, <laughs> Mantep, man! Nemar lagi, nemar lagi, thank you! berulang ulang ini sinyalnya nih bapuk banget, bro! Masa kalau direkam layar begini dia? Buk, buk, buk, buk! mana bolanya? eh, hey. woo, woo, lu dilancer ke sano, eh, eh, eh, berangan, cerkani, nih, masa. Oke okay lah, oke okay lah. Oh shit, men. Wae, bapuk sekali, men. Perasaan dari tadi saya main itu lahan cari giliran direkam layar begini jadinya, bro. Kalau direkam layar kok begini ya. Oh, Cornel, tenangan pojok. Gue dengar tadi punya kerusuk gitu. eh ini tombolnya mana? BOOON! <SILENCIO> oh! hampir, men! <SILENCIO> astagfirullahaladzim, astagfirullah Asturfirullahaladzim, ya Allah, lancarkanlah sinyal hamba, ya Allah, ya Allah, saya mau pegang piala ini, ya Allah. Gol, gol, gol, gol, Oh, men, nggak jadi gol, men. Sinyalnya bapuk, teman-teman, sinyalnya bapuk. Ini laki ini, asing, nih, gue kasih nih slow motion gol bagus Gol lagi nih. Pelanggaran, gol nih. Tenang. Eh, belum mencet saya, coy. Papan oh, orang saya belum mencet masa udah itu sendiri, aduh wuuuh berit-berit-berit, yaudah berit, berit. buruan, bubarin, bubarin, bubarin ngeselin ini, nih. dari tadi saya main nggak pakai rekam layar itu, lancar loh bro yah intinya, yang pada intinya <laughs> aduh, aduh England Woo. Woo. Pakai tadi FIFA World Cup. Woo. Thank you. Speed 60, oke. Okay. Dapat apa aja sih? Penasaran. Oke. Okay. Woo! Coba kita lihat yang lain. Asis. Oh, oke, okay, thank you. Dapat pemain siapa ini? Eh fokusan dikit, kek. Pedro, siapa Pedro? Itu kan pembalap motor ya, Bro? Oh, oke, okay. thank you deh. Thank you. Oke, okay. Daniel Daniel Brakanja Oke okay, taruh ini apa ini Oke okay, bro kembali lagi esok Oke okay, thank you thank you thank you thank you saya memenangkan benteng besi benteng besi benteng besi benteng besi. buat teman-teman yang lain selamat bermain selamat bertanding ya sorry so apa sinyal saya suka leg-leken -like ya teman-teman padahal tadi ketika saya main gak pakai rekam layar itu khusus ini lancar oh, saya, saya pakai telkomsel. Telkomsel masa ada di <laughs> sorry kalau di area sini itu suaranya bersih teman-teman karena ada ada suatu acara <laughs> oke okay, cukup sekian permainan bola FIFA dari saya, semoga enggak punya Terima kasih banyak udah nonton channel ini yang sudah mendukung channel ini. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar rezekinya dan selalu dimudahkan dalam segala hal ya teman Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.